Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat pasma air crow bertani Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Jumpa lagi bersama saya di channel pasma air crow bertani Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua seputar cara bertani kakao dan juga bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua sahabat pasma air bertani Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman dan pandangan pribadi saya mengenai steak tempel atau sambung samping pada tanaman kakao serta beberapa keunggulannya yang pertama itu mengenai stek tempel atau sambung samping yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan penyetekan diusahakan melakukan pemangkasan terlebih dahulu pada batang pokok dan melakukan pemupukan pada tanaman kakao yang akan kita lakukan stek tempel atau sambung samping tujuannya supaya pertumbuhan dari stek tempel yang kita lakukan itu lebih maksimal 90% berhasil atau hidup ya keunggulan dari stek tempel atau sambung samping memperbaiki produksi buah kakao menjadi lebih maksimal dari sebelumnya. Berbuah sangat lebat, tahan terhadap penyakit, hasil panennya juga melimpah. Oke, sahabat pesma air Kerum Bertani sekian dulu video dari saya dan di pertemuan selanjutnya saya akan membahas lebih detail seputar tanaman kakao dan saya juga akan membuatkan satu video Bagaimana cara melakukan steak tempel atau sambung samping pada tanaman kakao Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh